Pada dasarnya, manusia adalah makhluk dimensional Ia selalu berupaya berpikir rasional Padahal tanpa disadari, kita sering terpengaruh dengan perilaku dan pemikiran irasional Manusia memiliki kecenderungan bersikap otomatis dan reflektif Otomatis ketika kita melihat sesuatu, lalu secara cepat kita berasumsi Seperti pada saat dihadapkan dengan beberapa produk di suatu stand pameran ada satu produk yang bertuliskan premium maka biasanya kita langsung berasumsi bahwa produk tersebut adalah produk yang paling berkualitas di antara produk yang ada di stand tersebut sedangkan reflektif cenderung berpikir dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan ketika kita mendekati stand tersebut untuk membeli produk premium yang ditawarkan Ternyata ada produk lain yang memiliki kualitas hampir sama dengan harga yang relatif lebih murah dibanding produk premium tersebut Maka kita cenderung memikirkan kembali keputusan kita untuk membeli Dengan demikian teori ekonomi klasik yang mengatakan manusia adalah makhluk rasional sedikit terbantahkan oleh adanya teori behavior ekonomik yang malah memandang sebaliknya Behavior economy mulai dipopulerkan oleh Richard Thaler seorang profesor behavioral and economics dalam bukunya yang berjudul Nuts. Nuts mulai dipopulerkan pada tahun 2008. Nuts adalah teknik perubahan perilaku yang memiliki prinsip libertarian patrialism Libertarianisme adalah pandangan yang mendukung minimal intervensi negara dalam pasar dan kehidupan pribadi tiap-tiap individu sedangkan paternalisme adalah pandangan yang mendukung pembatasan kebebasan untuk tujuan-tujuan tertentu yang dianggap baik konsep tersebut merupakan intervensi yang dilakukan dengan cara yang begitu halus tanpa perlu memberikan paksaan atau mengatur konsep ini sekaligus memberikan kebebasan pada orang-orang dalam memilih perilaku yang akan dijalani Salah satu metode Nuts adalah choice architecture, di mana konsep yang ditawarkan dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Dengan konsep ini, kita dapat memanfaatkan tendensi dan dorongan psikologi manusia untuk mempengaruhi keputusannya. Suatu ketika kita akan menyusun materi promosi di supermarket airway Anggap saja harga satu biji telur 3.900 Materi promosi pertama bertulis pembelian 5 biji telur diskon 10% dengan harga 17.550. Materi promosi yang kedua bertulis maksimal 5 biji untuk satu orang pembeli harga 17.550. Menurut kalian promosi mana yang lebih menarik? Tulis di kolom komentar ya. Metode ads yang kedua ialah attractive atau loss aversion di mana manusia cenderung menyukai pilihan yang terkesan aman Kita memanfaatkan psikologi manusia yang cenderung menghindari risiko atau kerugian Manusia cenderung menghindari kerugian ketimbang mendapatkan keuntungan Secara psikologi, merasa rugi mampu mengakibatkan efek psikologis dua kali lebih besar daripada mendapatkan keuntungan Suatu ketika, pemerintah akan menekan sampah plastik yang dapat membahayakan lingkungan. Kebijakan itu diterapkan ke seluruh minimarket dan supermarket yang ada di kota kita. Dengan adanya regulasi tersebut, supermarket dan minimarket mewajibkan para pembeli untuk membawa kantong belanjaan sendiri dari rumah. Jika tidak membawa, Membeli diwajibkan membayar Rp200 untuk menggantikan kantong yang ramah lingkungan yang sudah disediakan oleh minimarket. Coba bayangkan jika aturan tersebut saya balik, kita akan mendapatkan Rp200 jika membawa tas atau kantong sendiri dari rumah. Menurut kalian, mana yang lebih efektif? Metodenas yang ketiga adalah social norms. Metode ini merupakan pemanfaatan sifat manusia yang cenderung mengikuti pilihan mayoritas Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung melakukan apa yang orang lain lakukan Suatu ketika, kalian sedang berada di pintu keluar bandara Kalian yang merokok melihat orang lain duduk sambil merokok di pinggir taman Meski terdapat papan larangan merokok di sekitar bandara Kalian cenderung mengabaikan larangan tersebut demi mengikuti orang lain yang begitu santainya menghisap rokok. Coba bayangkan jika larangan merokok digantikan dengan area smoking yang ukurannya hanya muat untuk lima orang saja. Menurut kalian, mana yang lebih efektif? Nuts adalah sebuah sentuhan kecil dalam mempengaruhi penilaian. Keputusan atau pilihan serta perilaku seseorang yang dapat membawa perubahan besar, tanpa harus mengubah seseorang melakukan hal yang salah, melainkan membuatnya untuk melakukan hal yang benar. Bukan dengan aturan ketat atau paksaan, tetapi dari sebuah dorongan kecil yang dapat membawa perubahan besar. Daripada membuat larangan yang bersifat mendikte, niat akan jauh lebih efektif digunakan untuk mengatur perilaku manusia. Selain digunakan dalam aktivitas sehari-hari, NAS juga dapat diaplikasikan pada bidang-bidang lain, baik bisnis, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Daripada mengingatkan seseorang menjaga kebersihan lantai toilet umum di pom bensin, memberikan tulisan dan tanpa sepatu akan lebih bijak bukan? Daripada mengatur anak kita untuk menghemat listrik, Berikan sebuah pilihan, mau bantu mamah menghemat listrik atau uang jajan kalian mamah potong. Daripada repot-repot menjelaskan manfaat sebuah produk, menampilkan kolom testimoni dalam sebuah website, terbukti efektif bukan? Demikian penjelasan singkat dari teori nudge yang memberikan sentuhan kecil namun efektif dalam mempengaruhi perilaku manusia. Menambah nuansa baru dari pemahaman ekonomi klasik. Semoga video ini dapat memberikan tambahan pengetahuan agar kita dapat menyusun strategi untuk memperbaiki perilaku dalam resolusi kehidupan kita. Akhir kata, saya Wiharja sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya.